untuk saya dia tugas Prima diri aso-tanda ayah kamu kok bisa nanti cek lagi alamatnya RT22 tapi konsultasi orang desa RT22 ada di puluh lima, Desa desa lima, kampung puluh lima, tiga puluh lima, tiga puluh lima, tiga puluh lima, tiga puluh lima, tiga puluh ah uh, jadi itu kami dari bawaslu sudah itu karena banyak lagi kami dari pps belum dan ya, merekomendasikan ke karena minta apa laporan minta data mutu nanya tinggal di data ownernya Daya hmm. akhirnya ditemukan, namanya terdet. Objeknya disisir, sampai ke kelopsok-kelopsok RT Kalintang 2000 nya. Sebab, bahwa ayatnya tadi itu ternyata tidak ditemukan. Meski ini di sini, sisi tiap-tiap daerah, lah itu. Efek foto segitu, maksudnya langsung ya, disituir, PPK, bawah, jadi, ia serang PPK, konfirmasi bahwa namanya titik. Jadi, saya itu aset di bawah, jadi